Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tuku Guspi Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memanfaatkan fasilitas atau aplikasi Google Lens untuk memindahkan data dari dokumen fisik ke software. Berikut caranya. Kita kita buka dulu Play Store. Kita ketik di sini Google Lens. Google Lens oke, okay, nah ini dia aplikasinya. Sekarang kita buka, oke. Okay, langsung kita coba scan ke dokumen ini. Salah satu contoh dokumen yang ingin kita copy teksnya menjadi teks software. Oke, okay, kita pilih teks. Nah, sini ada button salin semua, kita pilih salin semua pilih semua ya ya ini baru kita klik button salin oke okay, sudah disalin ke papan clipboard sekarang eh, filenya sudah tersalin oke okay, sekarang kita coba buka whatsapp nah tadi yang sudah kita salin kita tempelkan di sini Oke, okay, kita kirim. Nah, ini udah terkirim salinan da dari Google Lens tadi. Atau bisa juga disimpan pada aplikasi memo. Ah, nggak harus ke memo dulu sih, langsung ke email mungkin bisa juga. Tapi eh, mungkin dengan memo kita bisa share ke berbagai dokumen lainnya. Oke, okay. sini saya coba tes. Uh, share ke ke kita coba aja ke Gmail dulu. Oke, okay. nah ini dia Gmail. <tuh> Oke, okay. kita kirimkan ke salah satu email kita atau simpan hidro bisa juga nanti e, sinkronisasikan Gmail dengan laptop e, tapi kalau mau dikirim dengan media lain juga bisa atau dengan USB juga bisa terserah yang penting dokumennya sudah kita copy dari e, dokumen fisik tadi Oke okay. kita beralih ke eh laptop Eh kita coba buka WhatsApp dulu ya. Ini menggunakan aplikasi WhatsApp Web. WhatsApp Web. Oke. Okay. WhatsApp webnya lagi loading. <tuh> Oke, okay. tadi kita kirimnya ke Khalif ya. Oke, okay. nah ini dia. Ini yang kita kirim tadi. Sekarang kita blok drag kita copy. nah sekarang kita buka aplikasi microsoft word nah ini dia oke okay, nyobling aja pastikan di sini atau tempelkan oke okay, ctrl a ini selanjutnya tinggal kita edit sesuai dengan kebutuhan ya di sini saya coba besarkan teks dulu tapi nanti bebas nih mau ngeditnya seperti apa saya coba rapikan dulu ya supaya benar-benar menjadi dokumen yang siap untuk kita pakai Oke. Okay. oke okay. nah sekarang kita coba cetak kira-kira seperti apa hasilnya nah begini dia hasilnya nanti ini tinggal di print saja ya nah begitu kira-kira Nah tadi kita sempat kirim ke email ya Nah oke okay, sekarang kita coba buka di Gmail <coughs> Kita buka emailnya dulu Nah ini dia tadi pengirimnya Tuku Guspi Dikirim ke <coughs> Umairah ya Nah ini dia Tinggal kita blok saja Copy sekarang kita buka aplikasi Microsoft Word Oke okay. Ini dia Sudah terpindahkan softwarenya Kita edit Sesuai dengan kebutuhan Ya, Kita sesuaikan dulu Dokumennya Ya, selesai sekarang tinggal kita cetak nah nanti tampilannya seperti itu nah nah begitu mudah memindahkan teks pada dokumen fisik ke software untuk dicetak atau diedit atau mau diapain sesuai dengan kebutuhan nah demikian jangan lupa subscribe ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh